Hai pemirsa, selamat datang kembali di kanal Bali Jani. Kali ini Tutsugi akan mengajak anda menelusuri jejak perjalanan dang nirarta di Bali dengan mengacu pada buku karya jurumangu gede Ketut Subandi berjudul Babad Warga Brahmana Panita Sakti Wawu Rawu. Seperti sudah kita ketahui, yang Nirarta adalah bagawanta kerajaan Gelgel. -Gel. Setelah beberapa lama tinggal di Gelgel, -Gel, beliau ingin keliling Bali, dan keinginannya itu langsung disampaikan kepada Raja Gelgel -Gel dalam Watu Renggong. Setelah permohonannya dikabulkan, yang Nirarta memulai perjalanannya ke arah barat. Setelah sampai di Jemberana, beliau berbelok ke selatan, terus ke timur dengan cara menyusuri pantai. Dalam perjalanan itu, Dang yang Nirarta bertemu dengan seorang tukang sapu yang sedang beristirahat di luar pura. Orang itu menyapa beliau dan menanyakan dari mana asal beliau, dan hendak pergi kemana. Orang itu berusaha menghadang langkah, -langkah Dang yang Nirarta dan memberitahu beliau bahwa Pura itu adalah tempatnya bersembahyang dikatakannya pula bahwa Pura itu dikeramatkan dan sangat angker barang siapa yang lewat di tempat itu tanpa sembahyang terlebih dahulu pasti akan mendapat malapetaka di harimau maka orang itu mempersilahkan Hyang Nirarta sembahyang terlebih dahulu Dangyang Nirarta manut dan melangkah ke dalam Pura Beliau lalu duduk di depan pelinggih yang ada di dalam pura dan mulai mengheningkan cipta menyatukan pikirannya dengan yang widi. Pada saat beliau sedang tenggelam dalam semadi, tiba-tiba pelinggih di depannya rubuh. Melihat kejadian aneh itu, orang itu menangis dan mohon ampun kepada Dang Yang Mirarta karena sudah memaksa beliau bersembahyang di tempat itu. Dia lalu memohon kepada beliau agar mengembalikan pelinggih itu seperti semula. Melihat orang itu menangis dan memohon dengan sangat, Dang yang merasa kasihan. Pelinggih itu lalu dikembalikannya seperti semula. Selanjutnya, beliau mencabut sehelai rambutnya dan diberikan kepada orang itu sambil berkata. Ini rambut saya supaya disiwi atau dipuja di sini dan letakkan di atas bangunan itu agar kamu dan sanak saudaramu memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Sambil menyembah, orang itu menerima rambut lang yang nyerata lalu diletakkan di pelinggi itu sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Sejak saat itu pura itu disebut pura rambut siwi oleh sebab hari sudah sore, dang Yang Nirarta memutuskan bermalam di pura itu. Pada malam harinya banyak orang datang menghadap, mohon petunjuk dan ajaran agama. Selain itu ada juga yang datang untuk memohon obat. Di situ dang Yang Nirarta lantas mengajarkan dan menyarankan setiap orang untuk selalu berbakti kepada yang widi dan betara-betari leluhur agar mereka memperoleh keselamatan dan kesejahteraan hidup Selanjutnya, Dahyang Nirarta minta kepada mereka supaya mengadakan acara piodalan di Pura itu pada setiap hari Rabu Umani seprang bakat untuk keselamatan bersama Besok paginya setelah matahari terbit yang Nirarta melakukan Surya Sewana diikuti oleh orang-orang itu, lalu memercikkan cerita kepada mereka. Setelah itu, Yang Nirarta meninggalkan pura Ramut Mursiwi menuju ke timur dengan menyusuri pantai diiringi oleh beberapa orang. Dalam perjalanan, Danyang Nirarta selalu menaruh perhatian pada keindahan alam. Beliau selalu membawa lembaran lontar dan pengerupa atau alat tulis daun lontar untuk menuliskan mengenai keindahan alam yang disaksikannya. Akhirnya beliau dan penggiringnya sampai di daerah Tabanan. Di sana beliau melihat sebuah pulau kecil di tengah laut berupa batu karang yang tampak indah bersuasana suci. Para nelayan yang mengetahui kedatangan beliau segera menghadap dan membawa persembahan. Waktu itu hari sudah sore dan para nelayan mohon agar beliau berkenan beristirahat dan bermalam di rumah salah seorang dari mereka. Dang Yanggerta menolak karena beliau lebih suka beristirahat di pulau kecil itu. Malam harinya, beliau memberikan ajaran agama kepada mereka dan menyarankan agar mereka membuat pura di pulau kecil itu karena tempat itu dirasakan sangat suci. Pura yang kemudian dibangun di tempat itu diberi nama pura tanah lot. Keesokan harinya, sesudah melakukan puja surya sewana, Dang yang nirarta melanjutkan perjalanan menuju tenggara dengan menyusuri pantai. Setelah sampai di Semenanjung di Bukit Badung Selatan, beliau memperhatikan dengan seksama tanah Semenanjung itu yang merupakan batu karang besar. Saat mengamat-ngamati tempat itu, beliau mendengar bisikan jiwanya bahwa tempat itu baik dijadikan tempat suci. Untuk memuja Yang Widi dan juga sebagai tempat melepas jiwatma kembali ke alam baka. Akhirnya beliau memutuskan untuk membangun pura di situ dan untuk sementara tinggal di situ menempati peseraman yang dibuat di sebelah pura. Ketika mendirikan pura itu beliau dibantu oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Setelah selesai dibangun pura itu diberi nama Pura Uluwatu. Sepeninggal beliau dari tempat itu, di bekas peseramannya, kemudian dibangun sebuah pura bernama Pura Bukit Gong sebagai tempat pemujaan untuk umum. Dangyang yang yang melanjutkan perjalanan ke arah timur melewati perbukitan, kemudian sampai di Gua Dari sana, beliau lantas meneruskan perjalanan menuju Desa Bualu. Di sebelah Tenggara Desa Bualu terdapat sebuah tanjung menjorok ke laut. Ketika sampai di sana, beliau menancapkan tangkai payungnya ke tanah dan tiba-tiba keluar air yang sangat bening dari dalam tanah. Masyarakat setempat merasa sangat senang karena mereka menganggap air itu sebagai anugerah kehidupan. Dan setelah itu dibangun sebuah pura di tempat itu bernama Pura Bukit Payung.